Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh e, Nama saya Haryadi ada Adat Dari kelas f 4110 NIM 13-0117-4252 e, 130, sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya e, Pembelajaran mesin Yaitu da, untuk clustering dan klasifikasi e, Pertama, e, saya mendapatkan data Dataset e, AirBnB Untuk mengolah data tersebut di clustering dan klasifikasi saya saya memerlukan data eksplorasi dan data preparation eh, sebagaimana yang saya pelajari di pembelajaran mesin langkah awalnya itu adalah kita mempersiapkan data dan mengolah data supaya data itu bisa digunakan eh, pertama data yang saya gunakan adalah data Airbnb di, ini di sini saya menggunakan library pandas eh, untuk membaca data frame yang saya yang diberikan eh, dari dosen dosen pengajar E, di sini saya menggunakan df.fillna dan df.min itu untuk mengisi data data nol atau nilai null yang dimiliki di di data frame atau data set yang saya miliki misalkan e, ada data yang bertuliskan n itu datanya nol nah itu saya isi dengan rata-rata dari keseluruhan atributnya Atrib sorry atribut yang e, memiliki nilai nol tersebut dengan syarat atribut atribut itu adalah bertipe integer. Untuk yang bernilai objek, untuk yang bertipe objek atau string itu tidak bisa diisi, gitu. Jadi solusi dari saya adalah untuk data yang bertipe string tetapi dia memiliki nilai nol itu sudah pasti saya drop, saya, tidak saya gunakan, maksudnya. Nah di sini saya mengecek print is null. Print Isno adalah mengecek data setnya apakah masih ada yang null atau tidak. Di sini masih ada yang null karena kenapa walaupun tadi saya sudah menggunakan fillna min tapi masih ada null karena data ini bertipe string atau objek itu. Setelah itu saya drop dan setelah setelah tiga, eh, selain 3 tabel itu saya drop juga data yang lainnya kayak misalkan last review, host ID, name, host name latitude, longitude, dan ID kenapa saya drop yang lainnya juga karena saya merasa eh, saya tidak perlu mengolah data yang memiliki tingkat keunikannya tinggi misalkan ID, ID itu memiliki data tingkat perbedaan atau keunikan eh, sebanyak 22.500 yang berarti itu hampir keseluruhan bahkan keseluruhan datanya itu beda-beda jadi buat apa saya mengolah data yang berbeda-beda gitu karena tidak mendapatkan informasi yang yang apa ya, yang matang lah gitu, yang akurat gitu dari situ. Kemudian setelah saya drop, saya saya cek lagi apakah masih ada nol atau tidak, dan setelah dicek tidak ada nol lagi. Cuman data itu masih ada yang objek, float, integer. Nah, karena saya akan melakukan kasterisasi dan klasifikasi, saya ingin datanya itu semuanya bertipe integer. Maka dari itu saya akan mengencode data menggunakan library yang ada. E, preprocessing import e, label encoder. Nah, di sini saya menggunakan saya mengencode sehingga data frame saya berubah menjadi angka semua yang semulanya string, ada yang string, ada yang objek, ada yang float itu semuanya berubah menjadi integer. Ya walaupun di sini ada yang masih e, float, menurut saya itu tidak masalah. Nah, e, setelah itu saya melakukan normalisasi atau scaling. Kenapa saya melakukan itu karena E, ada, ada beberapa data kayak misalkan contoh ini ada yang nol ke 220 itu jaraknya sangat jauh makanya saya normalisasi sehingga kalau misalkan setelah dinormalisasi misalkan dari nol ke 0,6 itu jaraknya tidak terlalu jauh dan saya menggunakan map untuk melihat korelasi data nah untuk clustering e, saya menggunakan atribut yaitu, neighborhood dengan number of review. Karena, pas saya ingin melihat e, neighborhood apa saja yang sekiranya itu memiliki review tinggi, yang berarti re, memiliki review tinggi itu adalah memiliki e, apa ya, yang paling laku, lah gitu. Kalau misalkan bahasa, bahasa sehari-harinya gitu, e, dan di sini saya menulis 1 sama 5 Kenapa 1 sama 5? Karena neighborhood dan number of review itu adalah data urutan ke 1 dan lima, nol satu neighborhood dua tiga empat lima number of review gitu. nah E, kemudian sebelum saya melakukan clustering lebih lanjut masih record masih record. E, sebelum saya melakukan clustering lebih lanjut saya e, mencari tahu nilai ka terlebih dahulu. Kenapa saya mencari mencari nilai ka di awal? Karena saya ingin mendapatkan hasil yang optimum sehingga saya ketika saya melakukan klasterisasi saya tidak perlu apa ya? Oh ternyata yang optimum itu dua gitu, 2 cluster Ya sudah saya saya gunakan klaster itu ya 2 cluster saja gitu, tidak tidak mulu, eh, apa ya? Tidak bazoir ibaratnya dan ketika saya melakukan elbow method di awal terlihat di sini nilai k-nya itu dua kenapa kenapa dua karena dilihat dari grafik terjadi patahan pada nilai k di angka dua gitu dan ini sebaran data yang dimiliki dari dua atribut yang dua dimensi seperti ini sebaran datanya nah kemudian kita masuk ke klas klasstri E, e, clustering-nya itu, pertama, tahap pertama adalah kita menentukan titik centroid awal, dua, dua centroid awal secara random Karena kenapa dua? Karena saya melihat dari nilai k-nya itu, e, yang optimum adalah dua cluster Sehingga saya menentukan dua titik centroid Dan saya menamakan atributnya itu dengan mean centroid 1, mean centroid 2 kenapa mean? karena di berikutnya pada iterasi berikutnya akan menggunakan nilai rata-rata dari beberapa centroid yang misalkan ada yang warna merah sama warna biru misalkan contoh gitu saya acak, setelah saya acak ini saya tentukan yang pertama warna merah misalkan yang kedua warna biru akan, akan terlihat seperti ini ini random ambil random nah setelah itu kita iterasi di iterasi menentukan jarak terdekat misalkan ada titik yang di sini dia dekat warna biru, maka dia akan berwarna biru. Begitupun dengan yang lainnya gitu. Sama, misalkan di sini juga dia akan berwarna merah juga gitu. Terlihat pada iterasi pertama seperti ini. Kemudian diulangi lagi dengan rumus seperti ini. Rumus seperti ini. E, ini iterasi kedua seperti ini. Dia menentukan rata-rata lagi. Iterasi ketiga dia menentukan rata-ratanya lagi. Masih, kalau misalkan masih berubah, e, rata-ratanya belum konstan di iterasi lagi ternyata e, berubah lagi masih belum konstan e, datanya seperti ini dan ketika sudah tidak berubah lagi datanya maka perulangan akan berhenti itu adalah klasterisasi saya dan e, setelah itu hasil dari klasterisasinya itu saya, ubah, saya saya simpan menjadi data frame dan saya catat juga setiap iterasi saya catat kayak misalkan ini dia e, mencari titik terdekat misalkan di disini e, dia lebih dekat dengan eh, apa namanya klaster yang merah maka dia akan mendata oh data indeks kesekian eh, dia berwarna merah dengan saya beri label satu eh, dan begitu pun yang biru kalau misalkan yang biru saya beri label dengan angka 2 seperti itu saya simpan dalam csv yang dimana csv atau data frame tersebut ketiga atribut ketiga ini saya gunakan untuk diklasifikasi dan untuk klasifikasi E, klasifikasi saya sangat sederhana karena tinggal melanjutkan saja dari metode e, dari hasil klasifikasi. E, pertama, e, saya memastikan kalau misalkan supaya tidak ada error, saya memastikan untuk meng-encode keseluruhan data supaya memastikan data, semua data, data itu integer, tidak ada e, ya ada, tidak ada yang tersandung lah. Memastikan saja, walaupun ya sebenarnya tidak perlu. Kemudian saya mengambil label e, clusters. Dan e, menghapus data cluster di e, data frame berikutnya Seperti ini Dan setelah itu saya men-split data Untuk data training X, data test X, data training Y, dan data test Y Dari e, library yang yang e, saya gunakan di klasifikasi ini Yaitu escalern model selection e, Mengimport train test split gitu dan di sini juga saya menggunakan multinomial. Kenapa saya menggunakan multinomial? Karena data yang saya olah itu adalah data yang bersifat integer bukan float gitu. Jadi tidak ada data desimalnya gitu. E, berbeda ketika kita misalkan float itu yang digunakan adalah metode Gaussian gitu. Dan ketik dan diklasifikasi ini saya menggunakan metode Naive Bayes. Kenapa menggunakan metode Naive Bayes? Karena saya e, apa ya Naive? Saya menurut saya Naive Bayes itu dia lebih realistis lah gitu. Dia menghitung sesuai peluang yang ada gitu. E, dihasilkan hasil naik biasnya itu adalah 0,81 nilai akurasinya dan nilai F1-nya itu adalah 0,7. E, untuk data lengkapnya itu seperti ini. nah sedangkan saya masih penasaran ketika kalau misalkan saya menggunakan metode lain kayak misalkan KNN, SVM atau D3, itu hasilnya seperti apa sih? ternyata hasilnya itu jauh lebih baik dibandingkan naik bias walaupun saya menggunakan naik bias. Sehingga saya menyimpulkan, di antara keempat metode ini, D3 adalah metode yang paling akurat atau paling optimum untuk dihasilkan. Mungkin sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.